Thank <laughs> you. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Cina meluncurkan satelit komunikasi militer Zhongxing 1 e pada tanggal 13 September 2022. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. China meluncurkan roket Long March 7A selasa 13 September 2022 berhasil memasuki satelit Zhongxing-1E ke orbit transfer geosinik Kronos. Long March 7A lepas landas dari pelabuhan antariksa Wenxiang di Pulau Hainan pada pukul 9.18 pagi. China Aerospace Science and Technology Corp. Kontraktor ruang angkasa utama negara itu mengumumkan keberhasilan peluncuran kurang dari 40 menit kemudian. Zhongxing-1E atau Z 1 e digambarkan sebagai penyedia layanan transmisi suara, data, radio, dan televisi berkualitas tinggi. Kurangnya informasi dan gambar satelit menunjukkan bahwa seri satelit melayani pelanggan militer. Satelit ini dikembangkan oleh China Academy of Space Technology, pembuat pesawat ruang angkasa utama milik China. Satelit sebelumnya dalam seri Zongxing-1D diluncurkan pada November 2021, khususnya misi tersebut menggunakan Longmat-3B diluncurkan dari pelabuhan antariksa pedalaman barat daya di Xinjiang. Pergantian peluncuran dan pelaburan antariksa untuk peluncuran Zhongxing-1E ungkap dalam siaran pers China Academy of Space Technology. Di sini menunjukkan bus satelit yang lebih besar dan lebih berat daripada satelit sebelumnya. Satelit juga diangkut dengan kapal dari Tianjin ke Wengchang, sedangkan satelit diterbangkan ke Xinjiang. Mungkin juga China, Air Science and Technology Corp ingin menggunakan longmat 7A lebih sering untuk peluncuran ke GTO atau Geostatory Transfer Orbit, daripada mengandalkan terutama pada longmat 3B yang sudah tua dan hipergolik. Misi hari selasa 13 September ini adalah peluncuran orbit ke-38 Cina tahun 2022. Cina Aerospace Science and Technology telah merencanakan lebih dari 50 peluncuran sepanjang tahun dan saat ini siap untuk meluncurkan modul ketiga dan terakhir untuk stasiun luar angkasa Tianggong. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait kendaraan peluncuran March 7A meluncurkan satelit Zhongzi 1 e pada tanggal 13 September 2022